Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska. Oke hey, sahabat, jadi pada kesempatan kali ini, setelah kita lama tidak melakukan upload video terbaru karena gua ada kesibukan di dunia nyata gua, ya kan? Jadi gua dulu untuk upload dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupload video tentang bagaimana cara untuk menghilangkan si npc yang terlalu banyak di si yang kalian lihat di video ini ya kita akan menghilangkan semua npc ini jadi nanti kalau ini tidak akan ada lagi kendaraan yang lewat dan juga pejalan kaki yang ada di kota itu tidak akan ada lagi ya pada Kali ini juga gue bukan hanya tentang script Jesus. untuk menghilangkan NPC, ya. tapi juga gue akan memberikan script untuk NPC kontrolnya. Jadi kita tidak menghilangkan si NPC, tetapi enek si NPC ini supaya tidak terlalu banyak yang kita lihat sekarang. Oke, okay, brother. Nah, sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe, Buruan klik dulu tombol subscribe yang ada di pojok kanan dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari channel Angga Ariska. Oke, kita langsung saja ke inti pembahasannya, script apa yang kita gunakan ya. Oke, brother, jadi di sini gua sudah memiliki dua winrar, yaitu ada No NPC dan juga IRP NPC Control yang dimana mana No NPC ini untuk menghilangkan seluruh NPC yang ada di dalam server ataupun di dalam kota mau kendaraan ataupun pejalan kaki dan untuk si IRP NPC control ini itu untuk memanage si NPC yang ada di kota jadi tidak kita hilangkan total ya seluruhnya kita hanya menampilkan atau kita bisa kita bilang saja satu banding satu jadi satu player atau satu warga itu membawa satu NPC. Oke, okay brother. Jadi terlebih dahulu kita memasang dulu script ini ke dalam server kita ya. Jadi kita open si Winrar No NPC dan juga ERP NPC Control. Oke, okay, gua sudah open dan sekarang kita buka folder server kita ya. Seperti gua di sini nama folder gua itu tutorial. Langsung saja gua masuk ke server data, kemudian resource. Nah, di sini berhubung untuk No NPC dan juga ERP NPC Control ini Script penambahan ya atau add-on jadi kita masukkan saja ke dalam folder add-on. Kemudian kita balik ke winrar. Kita drag saja si no npc ini ke dalam folder add-on. Oke kemudian yang winrar nya kita close. Dan satu lagi si ERP npc control ini juga kita ekstrak ke dalam folder add-on. Nah setelah kita ekstrak ke dalam folder add-on. Kita open server cfg nya. Dan untuk winrar kita close saja ya. Oke jika sudah. Kita menunggu server cfg nya terbuka. Oke jika sudah terbuka langsung kita scroll ke bawah. Kita letakkan saja dia di bawah si start. PVP balik ke dalam folder add-on. Kita copy nama folder dari no NPC dan juga IRP NPC Control. Start. No NPC, kemudian start. Nama folder kedua IRP NPC Control. Nah berhubung di sini kita tidak bisa mengaktifkan kedua-duanya, maka kita harus menonaktifkan salah satunya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan memulai dengan skripsi si no NPC. Jadi nanti kalian akan melihat perbedaannya seperti apa ketika kita menggunakan skrip no NPC dan seperti apa ketika kita menggunakan IRP NPC Control. Nah untuk si IRP NPC Control ini kita Disable saja dengan cara menambah pagar di depan start ya Jadi dia akan berubah seperti ini warna tulisannya itu mengartikan bahwasanya si IRP NPC Control ini tidak di start Oke jika sudah kita save Dan kita akan langsung memulai ke dalam server ya Kita hapus dulu folder chats nya Oke, jika sudah, balik ke folder utama dan kita double-klik starter.bat-nya. Untuk di dalam folder no npc dan juga irp npc control, ini tidak ada yang harus kita setting ya, untuk yang no npc. Oke, kita open main luanya. Nah, ini tidak ada yang harus kita setting, biarkan default. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan kedua script ini, kalian bisa langsung saja mendownload di deskripsi video ini. Dan untuk script ERP NPC Control, itu ada sedikit perbedaan ya. Nah, di sini untuk Set Vehicle Density Multiplayer, this frame itu 0,2. Kita cek yang di sini, Nah kita bisa juga men-settingnya tinggal kita ubah di sini menjadi dua, oke? Okay. Kemudian untuk set pad density multiplier this frame, di sini juga nol, kita bisa men-setting jadi satu. Nah, fungsinya yang set vehicle density multiplier ini untuk kendaraan yang ada di dalam server. Sedangkan set pad Density Multiplayer disprem ini untuk pejalan-pejalan kaki yang ada di dalam server. Oke okay, brother. Nah server kita sudah berjalan dan kita langsung masuk ke dalam server ya. Oke okay, check it out. Oke okay, jadi kita sudah berada di dalam server dan di sini jelas kelihatan perbedaan dari video sebelumnya ya. Di opening kita. Yang dimana ketika opening itu banyak NPC di jalan tol ini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi NPC-nya. Oke, kita coba ke kota ya. Kita gunakan Zentorno saja. Oke, serasa kota ini milik kita sendiri gitu ya kan. Tidak ada orang... Oke okay, brother, ada yang jawab dari Burik game Nah oke okay, brother, jadi bisa kalian lihat sendiri ya kan Di sini tidak ada NPC sama sekali ya kan Kosong total Dan kita balik ke Main luas sih No NPC Oke okay, kita coba set Untuk vehicle density-nya itu Kita tambahkan menjadi dua Kemudian set pad density multiplayer disk nya itu kita tambahkan satu. Set random vehicle density multiplayernya ini kita set jadi 01. Kemudian set Park vehicle density multiplayer disk frame, biarkan 0 ini untuk parking parkir kendaraan. Set skenario pad density multiplayer disk ini kita set menjadi. 02 ini 01 Kemudian set garbage truck biarkan satu eh biarkan false Kemudian set random boats biarkan false supaya tidak ada boat ketika kita pergi ke pantai ya Kemudian set create random jobs ini untuk polisi biarkan false juga Jadi tidak ada polisi yang lalu lalang di jalanan Oke untuk yang lainnya biarkan saja jika sudah kita set dan kita ensure langsung di cmd ensure no NPC okay, stopping resource started resource no NPC dan kita balik ke dalam server kita lihat apakah ada orang yang berlalu lalang nah sudah mulai ada Kendaraan dan juga orang yang berjalan kaki. Nah jika memang menurut kalian terlalu banyak. Kendaraan dan juga orang yang jalan kakinya. Kalian bisa setting lagi di sini ya. Di bagian set vehicle density multiplier disk frame. Dan juga set density multiplier disk frame. Ini kalian kurangkan menjadi 0,1. Kemudian yang ini 0. Di sini kalian jadikan 5 gitu. Nah, untuk paling kecilnya itu 0,0 atau 0,1. Paling tingginya kalian bisa set di angka 1, Titik 1.0. Jika lebih dari situ ya dipastikan server kalian atau kota kalian itu sangat-sangat berat gitu. Karena maksimalnya itu kalau menurut gua sih 1.0 gitu, oke? nah ini sudah kita setting lagi kita save kemudian kita coba ensure lagi ya oke stopping resort no NPC kemudian stutter resort no NPC kita balik lagi ke dalam server oke jadi untuk pejalan kakinya juga sudah berkurang dan juga untuk kendaraannya sudah mulai berkurang ya brother ya oke kita coba jalan lagi ada satu di jalan ketika kita melintasi lintasan ini maafkan mixing tekstur saya yang di kiri kanan bangunannya itu hilang-hilang ya dikarenakan spek komputer kita yang low spek makanya brother buat kalian yang Menyukai video-video dari Angga Ariska, jangan lupa support terus channel Angga Ariska dengan cara subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa jika kalian punya rejeki lebih silahkan donasi ya. Brother ya, donasi. Kalian bisa donasi melalui Paypal dan juga Saweria yang ada linknya di bawah. Kalian klik saja. Bisa menggunakan dana, OPPO dan juga lainnya. Oke. So pembahasan untuk kali ini sekian sampai di sini ya jadi berhubung script no NPC juga bisa kita setting untuk si NPC yang ada di server maka kita tidak perlu mengaktifkan script irp NPC control jadi ya kalian bisa menghapus saja dari starter.bat dan juga dari folder addonnya supaya tidak terlalu banyak script di dalam server data oke okay brother jika kalian memiliki pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan juga like jika menurut kalian video ini bermanfaat dan juga mudah kalian pahami akhir kata gua Angga Rizka mengucapkan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya see you bye bye